mau bongkar mesin minicab uh, Mitsubishi Mitsubishi minicab tahun 82 atau tahun 80 Ini untuk untuk ngepasin topnya nih. Nih tanda ini jadi. Thank you. keadaan keadaan top ya nah, mana tadi ini keadaan yang untuk untuk apa itu namanya? untuk ngatur Dilihat